kabar bahagia dan terbaru seputar Leslor, tentunya. Baiklah para sahabat Leslor, dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini. Ada sebuah postingan. ini cute banget ya, foto yang diunggah oleh Bunda Lesti dalam akun Instagram pribadinya. Ini mengunggah foto momen ketika di acara SCTV Music World 2022 kita juga solve dengan kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Terima kasih Allah Subhanahu wa keluarga semua yang sudah support dan voting. Lesla lovers, Lesti lovers, Bilovers, klik wars Lestar Entertainment stream. Semua yang sudah ikut terlibat tanpa terkecuali. Kanibal, apa sih ungu? Bismillah, Insyaallah akan terus semangat berkarya untuk industri musik, khususnya industri musik dangdut. Wah, wow, masya Allah banyak persahabat ya. Alhamdulillah, kita bersyukur. Lesti dan Rizki Billar di acara SCTV Musik Award 2022 membawa banyak piala penghargaan. Dan kita ada juga persahabat di postingan Bunda Lesti ini langsung dikomentari oleh suami tercinta. Bapak Bilar mengatakan Alhamdulillah, tuh Alhamdulillah banget ya, kita selalu bersyukur atas apa yang didapat oleh ideologi saingan kita. Dan kita lihat juga persahabat ada komentar dari Teh Fitri Karlina Teh Fitri mengatakan Alhamdulillah selama sayangku selalu membanggakan, kata Teh Fitri ya, the best banget kan, Masya Allah, kita selalu bangga, selalu bahagia mengidolakan Bunda Lesti dan Papa Bilar Kita lihat juga persahabat di slide kedua. Ini ada foto cute banget ya dari Bunda Lesti bersama Baby El. Ternyata saat live Persabati ya Bunda Lesti nya selalu Ingin melihat BBL, aduh Masya Allah banget ya BBL selalu menjadi prioritas utama bagi seorang Lesti maupun Rizky pilar Masya Allah, mudah-mudahan BBL juga menjadi anak yang soleh dan kelak bisa membanggakan kedua orang tua dan ke kabar berikutnya persahabat perhatikan juga Ada sebuah unggahan spesial dari Bagas. Ini unggahan 6 jam yang lalu persahabat yang perhatikan Bagas mengunggah sebuah postingan foto Tim Leslar Entertainment bareng Lesli dan Rizky Bilar di acara SCTV Music Out 2022 Tetapi kita fokus dengan kalimat komentar dari Papa Bilar persahabat ya Papa Bilar ini berkomentar di postingan Bagas. Berani-beraninya kami aja belum posting Hmm, nama lintar detect tuh persahabatnya Nama lintar sama Bang Goril. Wow, ketahuan nih sama Pak Bos Persahabat ya Pak Bos aja belum posting Tim sudah memposting foto-foto cute nih persahabat ya Kita lihat nih, balasan dari Bagas persahabat ya Bagas mengatakan Maaf bos, soalnya komandan Boril dan lintar udah duluan katanya Tuh, Aduh, Masya Allah banget ya <laughs> Tenang, bagas bayang sekali dukungan dari warga Konoha Karena kalau nunggu pak bos, pasti tentunya lama banget ya posting foto Kiotnya. Kita akan saja mudah-mudahan selalu sehat untuk tim Lestang Entertainment Dan selalu menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia untuk kita semua Selanjutnya, Persahabat juga mendapatkan foto cute ya dari Leslar Entertainment. Coba kita simak nih, setengah jam yang lalu, ini mengunggah postingan foto cute Bunda Lesti Papa Bilar. Ini saat di backstage, Persahabat diperhatikan ngumpet di backstage buat pacaran. Wow, terciduk juga Persahabat ya, tak perhatikan tangan Bunda Lesti. Yang selalu memegang tangan Papa Bilar, begini aja sudah romantis banget ya Leslar kita juga salpuk dengan kalimat caption yang dituliskan Ketangkep basah, Papa B, Rizky Bilar, dan Bunda Lesti Lesti kejora pacaran di belakang panggung Duh, mesranya katanya tuh, wow Pasti <tuh> kono salpuk dengan tangannya mereka berdua persahabatnya Memang idola kesayangan, selalu membuat kita bahagia dan selalu membuat baper, persahabat ya, masya Allah. Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu memberikan kecutan, keromantisan, kebahagiaan untuk kita semua. Selanjutnya kita lihat juga persahabat ini ada unggahan spesial juga dua jam yang lalu dari dokter nana ternyata tadi sore BPL ketemu dengan dokter nana nih ya untuk kontrol aduh masya Allah banget ya BBL semakin besar semakin ganteng pokoknya masya Allah senyumannya selalu membuat salvok warga konoha persahabatnya ini sih penyemangat onti-onti online nih luar biasa mudah-mudahan selalu sehat juga nih, untuk BPL selalu menjadi kebanggaan pastinya, Amin. Dan berikutnya, Persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial terbaru yang kita dapatkan malam hari ini. Ada meeting di rumah Papa Billar ya, kejutan yang akan kita dapatkan dari idola kita Papa Billar. Semoga saja kejutan bahagia Persahabat ya mengenai project-project. Terbaru yang tentunya selalu membuat kita bangga Pastinya persahabat Akan saja mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Selalu diberikan kemudahan Untuk idola kita Kita masih menunggu kejutan lain Hingga cedukan vitamin terbaru berikutnya malam hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar Bang Menucapkan ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh